Oh, anu ada ilmu apa ada oh, ilmu apa, ilmu yang ilmu sing bagus? sing jujur, sing bagus. ya bagus ya bagus kalau untuk kontek oh di kontek, Acara... betul aku hmm. ini mah anu ledo -ledo barang atas-atas apa aku nah, ini aku kok naf, eh? <laughs> apa? apa, apa? barang atas? sih? <laughs> <laughs> nah, apa Nah, ya teriakan jaran umur pinten, nggak nggak kuat karuan itu ya tidak kuat majai banten sama neng tiang namun kali tengah pun satu sekat konten masih Iya, hmm, 150 lebih, Mas. Okay. Oh, ah, hmm. Pun beten wonten nomor Tak tahal Meripati masih jelas, mbak Gari cuma letak pecananya <tuk> Masih ini, Aku... Gak Masih remen nih Yang ayo ngelak lah kagak ayo. Malah ditantang jalan kaki ke laut ini. aduh fisik. Keren. Jalan laut. Mesti mm -hmm. hmm. umur <laughs> <laughs> <bingisuri nih. laughs> Panghe hmm. terus. Hmm. Aku jangan digorong di pun di segoro gitul. Bini dia, nopo selamat. Uyun selamat. Kepang hmm. ke Yang hmm. Ketemu mereka? Nggak, nanti ke mana nopo senengan, ya, ya apa Nawi nopo tiba nopo seneng Hmm. kasih ngerokok Nggih, rokokan. toko rokokan Mar mari ne. Man. mari mangan, Apa anu. Gak ada ilmu ada ilmu. Ilmu, oh, ilmu apa? ilmu, apa, nah. ilmu ilmu Sing bagus, sing jujur, sing bagus. Nek bagus, sing bagus iya. elek ya elek. Yeah, yeah, yeah. Jujur kacang ijo, Pak. Sana jujur kacang hijau Kacang hijau maka khalan Apa nak? Oh, dikai senyum mangan ku enak Mangan ku di tanjung Kita cek di tanjung jo Tanjung di kuburan Semangat nanti ku Di kuburan Orang di sumut lah Ini dengan sedot pun ya kita sedulur bae. <tuh> Aku nang Kramat, Tok. Tempat-tempat Kramat nonton nggih. Iya. Padus nopo? Padus slamet. Waras selamat Waras selamat nggih. Rejeki kenteng. Rejekian kenteng. Engge eh, kenteng ya ndak lunga-lunga. Lha eh, iku. Mangan ya oh. kenteng nggih. Oh, nang dide nang. Wonten teng pacok mereka. Kenapa? Ngih, wonten dia ne lari wingi sore mau Wah, wingi sore, kapan? Atus bulan Wah, kapan? umur <tutup> nah, nah, <tutup> nah, nah. ya <tutup> nah, dung lah kulir, Nggih nggih leres. Ka mangan Betul betul. gak ya, Mbak ane dene no. nang diparingi ya. tinggi, mau apa pamu Ali Jenengan mm. begim mriko kalau ini? Ya ini Mlampa Iya katon gak laku murang tanah Ngono-ngono Ini nek bebek wong tuwa le Aku pancen mau lagi arek nyinyer rokokan ono wong rokokan karo aku Ono karo aku Gele prawan niku Iya Jinten ngajari Kok ngajarin sempuran dhewe Wong makku ya rokokan niku mak niki ya rokokan, yang copo ngacarin ngacarin gini. tapi umum lek zaman bian gini, yang mesteri rokokan. ya umum lek bian, le di di di di mm -mm. tapi dikit dicapelek gini. tapi buktiin gini sehat-sehat mawon dengan gini. ya, banggain. <sum> gini, ya banggain gitu. ya, kiperon. nggak ngeroselang rokok ngarai anu apa kok nurutin, nah, ya, aku mau mulai apa mangan anu daging darah tinggi enggak ya, ya, darah tinggi tinggi, topop, nah, tinggi. Oh, nge -nge, tinggi. Utu, kasur hmm aku menjadi makku rokokan rokokan rokokan wedok rokokan tidak ono tapi merokok penting oh nggih nggih sedinten binten sedinten Tak terhitung nih, tak pelan hitung.